<San -tuh> jadi Nabi tahun, Nabi Nabi ini latihan sangat 100 seketahun kena orang tahun percaya ku enteng. Nabi Nabi dadi Nabi sangat 100 seketahun jadi Nabi dok ini sangat 100 seketahun ini untuk umat orang pulau Aku oh. ngiayi lagi sepuluh tahun wes sentok rong pis jaro umun kahatan nih umun. <laughs> <laughs> umun kahatan. Ucara oh, selisihnya munawa kahatan. Ucara mebati munawa kahatan. Umun nggak syukur mawon umur. Jadi umurnya Nabi Nabi ikhun saya uhitong atas tahun. Jadi Nabi sangang atas saya ketahui. Nah, Nabi Ibrahim jadi umurnya sekitar telo ngatus tahun. Sunate umur walang puluh tahun nabi nabi-nabi ini umurnya wonan tahun terus kajin nabi Muhammad itu iri irine, waduh, nak umurnya dua, terus ngibadah kau yang nabi Nuraq gajarane wae ke umurku mau sewita telu. Tahun mulanya hmm. nabi terus bareng diceritani buantan Abid nimbani Israel itu sujud buat pangeran limang ratus tahun. cerita-cerita nabi ini nak falabi safihim alfasanatin ila sina, ah, berarti binten dakwaie sangat ratus bareng napi nganggep ngotan, terus Allah nuron aku inna anjalnaufil alatil kadir wama adruka ma alilatul kadir alilatul kadir hoirum min alfi saya umat yang umurin dikelah. tapi tak ke ibadah saya setingkat kaum kaum disek ini aku tiga alilatul kadir seng podokaruh gitu, walung tulu tahun gih gitu. nanti sengitung saya u tak bulan gitu, walong walong tulu, tahun enam bulan apa empat bulan empat gih gitu. Delapan tiga tahun 4 bulan. Lantas saat ini misalnya yang rontok-rontok ca -ca saat casaniki kan kayak ruhin ruhken, ca casaniki poso umur bintan tahun roto-roto yang -roto wong biasa saat ini walu sepuluh, gak sengu ngawam tahun. Nah swidak, berarti poso dikurangi walu. Saya ketloro tahun, saya tahun peng walu telu tahun. Wah suwa, deh, Dongge kan, lela tuh kan bodoh karo, walong pulau teluh tahun dia sangka Poso mulai walong tahun, nah umurnya sweater, walong pulau teluh tahun peng, seket minten, woi gue senglang kain apa ini waduh. Nulisnya live jadi udah gue live. Yang mulanya umat aji nabi sebenar suarakan ni teb turun mako naan tole ratul kotor nikum, tole ratul kotor buang ger orang sampai panas, panas sanaan, panas, ura panas, jadi angker segoi, wes rasane segoi. Cuma alamatnya segoi. Abu singin. Yo wes angkerku is mangan. Yo wes kok gulei alamat. Gulei mana? Wong kadang kau pelau po. Gulei gulei lelalatul kotor. Kau gulei alamat. Lelalatul kotor itu gulei. Lelalatul kotor kau nak alamatnya. Tapi awak gak alamatnya. Wes keliwat. Berarti kau wes sentuh. Gulei alamat. Nada tepak. Yoon. Roh naora. Yo wes rabo po. Boko ento. Dia alamatnya kan wes keliwat kan dengan hati sih. Alamate Bengilatul Qodar isu'e iku matahari urapati teri, terik. Wis liwat to. Beti jarene kan? Lah misalnya misale kuwi tapi ora entuk. Ya nonton arep kan? Ku aneh-ane, ku mboten dulu lho. sering takut kokidang, Gus nek entuk level Qodar, mos. levelku ora kok ngene iku. Oh lu ngalamate eskliwat lu nggak seneng hati so alamate eskliwator eskliwat kan alamate bengila tulqodar isu eh sobi katahas rengingin kan nih kan kau nungguna nih wes dia tidak maksudnya nabi nih dan bengi romandon uang islam sing teraweh orang ringki orang macam-macam mau ibi bin salim yo ya dianggap untuk lelatalqodar lanjut dewi sidina semua ngalah gampang mana uang senso lati saat jamaah aku karo kiam semangi. Rasah sholat aju, terus awit terus jamaah saya jama agus podokarwo itu aja ngurusah terus sholat kewagian biasa maun. Justru biasa aku yakin hufrone pangeran. Ada empat sosolatnya wagen. Nah akhir akhir ditambah pangeran. Jadi kini pangeran banyak polisi. <tuh>. Kakean aturan, kakean peraturan pangeran rangoneku. Wang kafir rata udung aja iman. Nah wong ngerasa untuk hidayah itu ditarik plus hidayah. untuk hidayah. Padahal rata udung untuk hidayah. Dalam hidung apa yang kafir? <laughs> Umaru mau ngegang yang pasar uka tapi nasib pape adalah loh ditung ano Nabi. Nah, fam kita gitu? tuh seliatul qotiru keyakinan ulama wong boso. Terus di neo Fasek terus jamaah isa yang pun dianggap untuk lelah tulqotir. Mangkau maromadon imanan wakti sah. Beneng angin wakti sah. mau orientasi ini golek ridhinye allah. Gua kadang itikaf neng medjid, gua neng nggak tindik, eh nak neng oma, sebut kemrungsung, senak kemerungsung, saya nak neng medjid, ayam, bego itikaf, gua boleh ayam kan, yuk nak jelas, lego awal perso antara nih, niat itikaf, omongin wong gua medjid, ayo awal perso, mulai nih, lego saya nggak nggak luak disahkan nih, nggak ada ngaji, hiburan. Kudukali wong dungo wong dungo tangaka terus neng makom neng kuburan waton nih kan neng wo makem wo nakem so makom aja ma wonak neng gini merukuk atok konseng nakem <unintelligible> lekik awolku perso lekik potong awolku perso tenantaurayu <noise> mana dawei pengira dawei neng hadis siwuh imanan wah tisafun eh tisafu pok orang tasih nak coro ulama ulama tasawuf nak kue itikafu anggole ayam dia dari fucu kumulah wae Adepi bojo nyabari ku luweh dhuwur timbang ganjaran iktikaf. Wong diamuk bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet, ku iku Allah ridho. dianggap wong kondang. <laughs> Dianggep wong contek. Mergo iso wal kadhimil ghaidho wal afina anin Kulo nuju wareng, menen bojo kulo ngamuk kula nganti kepengin tak wales, mergo jarang kulo wales. Yang diamuk iku ya tenang. Sesuai so, nafkah sadar tanggal, sirine roh fokus angker jinan tak amuk, orang tahu bales. Ganjaran sodako butuh kehilangan due, haji butuh kehilangan due, sabar roh butuh kehilangan due. Jadi tak anggap pangeran kemarin ini ganjaran aku sehingga butuh modal bagus lah. Jadi tak anggap itu bagus sen. ya ganjaran sodako kan butuh kehilangan due. Ganjaran zakat butuh kehilangan due, nak sabar kan gak butuh kehilangan due. Mau ngempetok, untuk ganjaran. Jadi tak anggap ini bagus lah artinya. Maksudnya tambok kehilangan duit tapi untuk apa? Ganjaran, paham, hendak warai kan ada tamuk bucu atau dinyak wong keriting macam-macam itu, sing seneng. Biwai kono ganjaran tanpa modal dal, ganjaran Tanpa modal aku cepet wal afina anin. Tapi kita kan raga dengan guik ku, aku wong lanang, dia mau kak terima, wah, tau wong nak kasi kelas ngono di di ila life bojone wedi toan. uratau di karisma gara-gara khazul nafsi setan nem lho sik. Terus pikirmu anak ngono nglamak Gus mulunjak ora ana wong takwa pangeran gak duwi wibawae. Man khawfa wahu ha bahu kulli syaiin. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti wong liyane wedi. Yo bojoku lho mbek kula nu ngaji nggih seba so sik. Paling amuk kula 10 tahun pisan ora mesti. Wong de mesti de haiba, ora ana kamuse wong detakwa takwa pangeran gak dino. Kalau tengok mas biasa secara kedunian mau kamu laku tenggalan-galanan, gitu. Tunggu kalau tuh udah sungkan, uang ditakuan udah itu, so tak tinggi rikus. Kalau tak niati awam isben wong setara sih, ya umatnya kajing Nabi potensi puswargo ya bodoh. Misalnya aku alim ya alim, palingannya pangeran, ikut awam ya palingannya pangeran. Engkau kuno isoh protes salah, gus, di kalau jangan palingnya awam, gus alim malah repot KB, setangge bodoh, semalah repot KB. Donguniku salah tetapi bawa uang tetep sungkan. Lebih asal jangan rasain, kecuali kamu mawar lah tetap sungkan ja. padahal teluk cek ngawur, narangawur koi opo, batin lagu narangawur malah ranjungkan nih, merkoka gawe wika wika cening nih, seng alami nih ki wakase. <laughs> faham ke man khofa woha, ha huu, kulu she, wong sing puti tenan be pengairan musti liane, tiparing iwo puti. Nganong wong alim, alim tenan mesti dia aura bo, kuyono koi opo, dia tingkat takwanya itu. Sama ndak jadi beberapa perilaku dia wong alim. Ini ke seng kulo kaca sanat. Keluarga ada kitab Hilyatul Aulia, kitab khilyat itu induknya Ihya. Ihya nya Imam Ghazali itu dia sampai bisa ngarang Ihya itu menginduk kitab dikarang tahun 300 ini Hilyatul Aulia. Hilyatul Aulia dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfihani, sama kitab nopo jeni kutil kulub. Mesin nopo kutil kulub dikarang Abu Talib nopo Al-Makki. Rianu ulama itu mesti hilang. Di misalnya, ono ulama jenis musofaik, ono maling, mobil brosan mati, jorong musofa reklim nyolati, Mereka nak nyolati, engkau 2000 CR, ono ki air konyo latih, wong mati, mobil apa, brother, walaupun nate ngalamin, ono mati bunuh diri kafe, wong kerama nyolati, waduh, pintu tisu pisang, puing ong kafe, pintu tisu, si wong ninyo malah wong ngalih ngalih, betul lah, kirim malah, kong wong ngalamin, wong rawani. <laughs> Begini cerita iki. Kalau dalam dalam hadis Nabi. nanti Nabi ku hebat tenan. nabi ne wong Ada orang itu punya utang 2 dinar. 2 dinar itu berarti kan kalau 1 dinar itu 4 gram, 4,2 gram ya 1 dinar itu 4 2 gram. Berarti kalau 2 dinar itu 8,4. Ya sekitar anggap 8 gram nak sak grame 8. Berarti pinten? 2 2 juta 400.000 dua juta empat ratus. Nabi aku hanya diwasniin. Makanya aku kudu hormat bagi alim. Biaya adat teng Indonesia aku anut Nabi awal-awalnya. Nabi ini terus <laughs> Apa orang ini punya utang? Kata Nabi, kata orang-orang, naam ya Rasulullah alaihi dinar. Dia punya utang dua dinar. Nabi langsung balik ke kanan. Gak mau nyolati. Boh, Nabi nabi utangnya soalnya rasa cocok. Mau Nabi raja cocok ke umatnya utangnya dua gak kan? Nah, nabi cocok malah repot tuh. <coughs> <coughs> Nabi langsung balik kanan Tapi Nabi itu unik. Ketika mau meninggalkan jenazah tadi Itu Nabi sempat ngentikan Dan itu mutawatir Saluh ala sohih bikum Saya nyolati we. Aku rausah. Saluh ala sohih bikum Saya nyolati we. Tapi aku rausah. Ya Nabi pulang Kuntur Terus tuh dari Kota Adha Kota Adha itu seorang sahabat Ya Rasulullah Huma aliyah Utang itu tanggungan saya Jadi mayat itu terbebas Karena itu tanggungan saya Kota Adha ini tidak warisnya Orang lain Pokoknya Kota Adha Nabi balik lagi mau nyolati karena utangnya sudah mau ditanggung. Makanya kalau ada di GII Jawa itu kalau orang mati dilepaskan mesti singgah ada utang kan ibro no nak berat kan nageh, no. waris. Itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayat kan Nabi rakerson, no.